Là ya. makasih mbak nih, oh, kau nge-manggil, <ket> tawar cokelat banget nih kak, coklat, coklat stroberi ini yang mau 18 kali. coklat uberi coklat cirekas coklat, coklat ini 11 coklat masih 24 ditambah. 26 32 masih 24 ditambah 8 gay sama kan mas nah, gede, yang strawberry, depan ya, strawberry oh, barusan laku. Oh ya. Oh, Makasih mbak Ge. Ya, yang Coklat coklat awar Ini internetnya kalau ini 18, 19. Yang ini 18 hari kaya Ini coklat coklat. Ini Itu maksudnya power ya. yang kecil ya. Sama apa ya, yang sandwich Berapa? sampun di dua satu nggih ngapun Pas milis, kita lihat.